hanya di teknokim.com untuk linknya ada di deskripsi ya cuy oke Oke. pada kesempatan kali ini cuy gua mau nge-review pet terbaru Tupai ini cuy nama petnya itu Rocky dan skill dari pet Rocky ini adalah mengurangi waktu cooldown dari skill aktif yang dipakai sebesar 15% cuy kalau udah Max nah dan di sini pet gua udah Max cuy jadi ada skinnya ya kan samaanggung gila ya si teh boy dan di sini juga ada emot emote kerennya cuy Waduh idih idih drink waduh uh uh uh uh ampun ampun ampun jangan galak-galak ya kan santai santai Oke okay. kan pet ini kan skillnya kan mengurangi cooldown aktif ya kan dan di disini juga gua mau bereksperimen cuy gua gabungin sama karakter DJ alok karena kebanyakan player free fire itu menggunakan skill alok cuy jadi kita kombinasikan ya kan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita menuju ke gameplaynya cuy Sekuy Oke kita udah masuk di gamenya nih cuy Kita mabar sama anak aura nih Waduh anak aura nggak tuh ya kan Kita ngikut aja lah kau ya, huh? eh uh. sumpah cooldownnya jadi, sebentar cuy. Lihat tuh, cooldownnya udah mau kelar aja tuh. Waduh, ih, sumpah sih, ini worth it banget. Kalian beli cuy, Petar baru ini ya kan? nih ku pakai terus ya ini skill aloknya nih soalnya loadingnya tuh sebentar cuy kalau pakai pet ini ya kan <tuh> <tuh> Aku <tuh> lihat tuh, udah sih eh, kita cari senjata airline lah. Nih famas kurang enak aja cuy. Nah ini ada sekar nih. udah sih kalau pakai pet ini terus digabungin sama alok udah sih auto pakai skill alok terus-terusan cuy darah juga jarang ini ya kan ada orang tuh ini susah banget ya cari player ya ini aku main jam Jam dua cuy! gas terus pokoknya ya kan gas terus jangan kasih kendor pokoknya minta airnya bang. Oke. Okay. Wih, dapat musuh lagi tuh si, si aura-aura cuy. udah gua nggak ada orang nih mana nih. eh ya, ada orang nih eh uh, kau ya kita ambil AR nya dulu cuy ini kurang lah cuma segini ya kan nah udah aktif lagi loh skill alok kita udah sih gas terus gas terus pokoknya gas terus sumpah ini kapan ya rilis di Free Fire original nih mata elang ini cuy fitur mata elang nih lihat bebas nih eh body tembak dari mana anjir Oh ini enggak ada alat enggak tahu nih Alok ah, eh ada orang Oh kau ya meledak-meledak tuh lihat udah aktif lagi ya kan Kalian tulis di kolom komentar dah Aku di video ini ngaktifin skill dari apa namanya nih Dari alok tuh berapa kali cuy Anjir gak render dong Halo Salah senjata nggak tuh lihat udah aktif lagi ya kan Coba kalian tulis di kolom komentar cuy berapa kali aku ngaktifin skill alok ini cuy dalam satu match ya kan udah sih enak banget sih kalau pet ini rilis di original server cuy Lela ini sambil challenge ya kan banyak-banyak kill sama Aura cuy, Aura, Aura ya kan, Aura. enggak ada pikir ya kan pencet terus nih skill alok ya kan belum tahu mereka ini pet baru nih Bos udah kill 16 aja enggak tuh Oh, ini ada orang nih. Mana lagi nih musuh nih ayolah nongol lah nongol lah Deh. ada orang tuh di situ. udah dapatnya aura cuy. nah jadi nggak butuh mekit ya? Lihat cooldownnya udah hampir selesai lagi loh cuy Udah sih eh, Darah kita full lagi ya kan Gak perlu cari maket cuy Kita buang aja lah nih maket ya kan Gak guna anjay Halo, Karena ada skill dari karakter Alok ya kan Wih teman kita dapat musuh terus tuh, wow, udah kill berapa dia tuh? Wih, dapat musuh lagi loh. ah eh, aku juga dapat. Full lagi akan ya darahnya udah sih. Udah sih. Kelar bosku. Aduh. Tinggal satu dong musuhnya. Udah sih Bu ya teman-teman. Jadi gimana cuy menurut kalian cuy? Kalau menurut gua sih over power banget sih pet baru ini cuy. Pet baru Rocky ya kan? Pet tupai.